Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar yang tentunya bahagia juga untuk kita semuanya Alhamdulillah persahabat vlog di Leslar Entertainment Ternyata sudah masuk tiga trending nih Persahabat keseruan pembuatan video klip Lesti Insan Biasa Ini 19 jam yang lalu diunggah persahabat Alhamdulillah masuk trending 3 Ini Masya Allah banget Alhamdulillah Leslar Entertainment pun persahabat ya nangkring di jajaran trending Alhamdulillah bisa trending 3 di YouTube Kita selalu bangga begitu banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat ya Alhamdulillah juga untuk Lesti Insan Biasa Official Music Video ini sudah tembus 3 juta viewers Alhamdulillah para sahabat, ya Untuk umum trending 13 di Taiwan Dan trending music di nomor 6 Ini di Taiwan para sahabat, ya Informasi dan tentunya kita bangga Alhamdulillah sudah tembus 3 juta viewers Ini dalam satu hari perilisan Alhamdulillah terbukti kekompakan dan kesulitan warga Konoha Untuk mendukung karya Lesti Kemudian juga berikutnya, persahabat, kita simak diunggahan Coach Adibal 13 jam yang lalu, Coach Adibal mengunggah video Bunda Lasi Kejora Ini video Instan biasa, persahabat Namun dibikin salvo kalimat panjang yang ditulis oleh Coach Adibal Coach Adibal mengatakan, Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas anugerah luar biasa Yang Tuhan berikan kepada lagu Instan biasa apa yang dicapai lagu Insan Biasa sungguh di luar dugaan saya. Teaser saja bisa trending satu. Sepertinya pertama kali terjadi di Dangdut, koreksi kalau saya salah. Kemudian dalam 14 jam sudah langsung trending satu umum dan musik. Dalam 24 jam ditonton lebih dari 2 juta. Pencapaian di atas sama sekali tidak saya bayangkan. Saya justru sangat siap jika kemudian lagu ini pencapaiannya di bawah lagu-lagu sebelumnya. Karena saya mengakui tema lagu insan biasa ini sepertinya agak berat. Tapi di sisi lain, saya merasa ini hal yang penting untuk dirilis. Tapi alhamdulillah, ini adalah pencapaian istimewa kolaborasi saya dengan Lesti Kejora. Empat single trending satu berturut-turut. Selain mengucapkan selamat kepada Lesti dan Bilar, saya juga mengucapkan selamat kepada aranjernya, My Bro Yutor, kerja keras memberbuah maniswa, Masya Allah banget, bersahabat. Lagu Insan Biasa, saya tulis sebagai bentuk support dan sayang saya kepada Lesti dan keluarga, baik sebagai guru, kakak, juga sebagai praktisi dangdut, Lesti seperti oksigen yang membawa kesegaran di dunia dangdut terlepas dari segala permasalahan hidupnya. Dengan semua bakat, kemampuan, kualitas, fanbase dan prestasi yang sudah dicapai selama ini, saya tidak rela kemudian dia jatuh dan macet berkarya. Saya merasa cukup mengerti dan memahami apa yang Lesti rasa dan gejolak dalam hatinya. Seringkali saya WA, DM dan mengingatkan dia bahwa yang paling dicintai dari Lesti adalah karya dan suaranya. Jadi jangan kelamaan larut dalam masalah, walaupun sejak menikah, komunikasi kami tidak sesering waktu masih single. Tapi saya selalu mengingatkan dia untuk selalu berkarya, jangan larut dengan permasalahan hidup. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ini keren persahabatnya. Langsung, tanggapan dari Coach Adibal mengenai lagu Insan Biasa dan Bunda Lesti kejora. Enggak kebayang, di dipalas saja mengenai trending di YouTube Tiaser saja bisa trending satu, para Alhamdulillah juga, dalam 14 jam sudah langsung trending satu umum dan musik Dan dalam 24 jam, ditonton lebih dari 2 juta Dan pols ini juga membuat kita bangga dan kagum dengan sosok lesti Yang luar biasa, Masya Allah Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik Kemudian juga berikutnya Para sahabat, kabar bahagia juga Untuk warga kuno hal Lesti insan biasa Ini jadi cover di dua playlist spotify Wow, juara dari Jawa Barat Dangdut top Alhamdulillah para sahabat yang menjadi cover Di dua playlist spotify Ini keren banget Dengan single insan biasa Bunda Lesti jadi cover Untuk dua playlist di spotify Memang dangdut Lesti Kejora yang selalu membuat tentunya warga Konoha selalu kagum kemudian juga sahabat berikutnya kita lihat di story-nya Bunda Lesti meripas kembali unggahan Kabibo. ini mengunggah video duet antara Lesti dan Vildan di acara live launching single terbarunya Bunda Lesti memang duet antara Vildan dan Lesti ini duet maut banget duet yang sangat keren Alhamdulillah pro sahabat ya, support dan dukungan dari sahabat-sahabat dangdut pun Begitu banyak untuk Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya juga pro sahabat kita simak di unggah lain Kali ini kita membahas tentunya outfitnya Bunda Lesti Outfit yang dikenakan oleh Bunda Lesti saat tentunya Dia model video pro sahabat ya Insan Biasin harganya bukan kaleng-kaleng Dari Ayudian Handari mencapai ribu rupiah Masya Allah berkah barokah untuk idola kesayangan kita dan untuk berikutnya juga persahabat Lesti Insan Biasa ini masuk ke New Henry 16 chart music Indo di posisi yang 46 Wow ini keren banget persahabat ya Alhamdulillah tentunya lagu Insan Biasa masuk ke 16 chart music Indo dan tentunya di posisi 46 kita bangga dengan sosok Lesti, kita bahagia dan pastinya kita selalu kagum dengan idola kesayangan kita ini. Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari Lestler Family. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang minucapkan terima kasih.